Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang. Bagaimana cara mengatasi keyboard yang ngaco di laptop atau di komputer ya. Jadi kalau kalian misalnya baru install ulang atau mungkin kalian pakai laptop teman kalian atau siapapun itu, saat kalian pencet untuk keyboardnya itu tidak sesuai dengan uh, yang kalian uh, inginkan gitu. Jadi untuk yang gambarnya ini, untuk dua itu adalah add gitu ya. Uh, atau mungkin yang lambangnya A gitu, tapi di sini malah jadi tanda kutip untuk yang minus, malah jadi sama dengan untuk yang plus, malah jadi tanda ombak, dan untuk yang uh, kutip adalah uh, kali ya. Nah, jadi di sini ini adalah ngaco, gitu ya, untuk inputannya, gitu. Nah, jadi ini bukan masalah dari keyboardnya yang rusak, atau mungkin keyboardnya yang error, atau mungkin Windowsnya error, tapi ini ada pada masalah dari inputan keyboard yang kalian pakai, gitu. Di sini saya menggunakan input uh, Japanese, atau mungkin bahasa Jepang, ya. Jadi, uh, inputan bahasa Jepang itu kalau dua itu bukan F, tapi adalah uh, kutip ya, jadi uh, kalian harus menyesuaikan dengan uh, keyboardnya gitu. Nah jadi tinggal tambahin aja untuk inputan yang kalian mau ya. Jadi kalian bisa di sini untuk uh, bahasa, tinggal kalian klik aja yang sebelah tanggal. Biasanya kalian ada tulisannya eng atau mungkin apapun itu, itu tinggal kalian klik aja dan nanti di sini kalian akan uh, klik untuk yang language preference gitu nanti kalian bakal diarahin ke settings dan di sini kalian cukup tinggal tambahin aja bahasa yang kalian mau atau inputan yang kalian mau ya dan add a language ya yang tadi dan di sini tinggal kalian cari aja namanya gitu biasanya di sini untuk uh, settingannya saya biasanya sih united states ya biar nggak aneh juga sih untuk uh, ininya untuk inputannya dan di sini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang uh, United States contohnya misalnya di sini kita akan add aja lah untuk yang uh, Spanish gitu sebagai contoh kita akan next dan Uh, di sini kan cukup tinggal install a language pack gitu kan misalnya kalian cukup tinggal checklist aja dan uh, set as my windows display language kalau kalian misalnya mau ganti bahasanya ke bahasa yang kalian pilih silahkan cuman saya nggak mau gitu dan ini harus mendownload gitu Pak ya jadi kalian harus uh, siapkan internet juga sih paling uh, sekitar ya mungkin 5 MB untuk handwritingnya di skip aja lah gitu uh, basic typing 15 MB eh, ya. jadi ya kita oh, sekitar 15 MB mungkin ya jadi kalian cukup tinggal klik install aja nanti akan menginstal sendiri gitu nah setelah diinstal, kalian cukup tinggal ganti aja ke inputan yang kalian uh, baru aja install gitu saya saranin sih English Indonesia gitu ya atau mungkin English United States jadi biar uh, si keyboardnya ini layoutnya itu biar uh, cocok gitu ya sama inputannya tapi kalau kalian misalnya laptopnya misalnya kalian laptopnya beli di Jepang ya kalian pakai inputannya inputan Jepang biar kalian uh, sesuai dengan gambar yang ada di keyboardnya gitu Di sini kita akan ganti aja ke United States uh, Karena keyboard saya memang untuk inputannya adalah uh, United States Yang untuk gambarnya Di sini kita akan shift 2 Hasilnya add uh, Shift min adalah underscore Shift uh, tambah adalah uh, tambah Sama dengan ya Tadi sama, sama dengan Dan untuk yang ini Yang kutip adalah kutip gitu hasilnya Jadi bukan bintang Bukan ombak gitu kan Dan ini menjadi lebih uh, lebih awal, lebih lebih pas dengan apa dengan gambar di keyboard saya gitu. Dan sebenarnya untuk inputan yang Jepang ini nggak salah kalau gambarnya memang uh, region Jepang ya untuk keyboard kalian. Cuman kalau kalian regionnya untuk keyboardnya Amerika atau mungkin Eropa, tapi gambarnya bukan Asia sesuai region, itu bakal jadi bingung sih kalian. Karena kalian mencetnya, mencet 2, tapi uh, shift 2 ya. Shift 2 itu hasilnya jadi lain gitu, tergantung region. Karena kan setiap region beda-beda ya. Dan uh, ini... Up, Udah juga udah beres ya, uh, tinggal kalian pilih aja, tapi itu hanya sebagai contoh aja sih saya ya. Dan ya eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.